I say Come on see di <tuk> kau sang pujaanku rasa melamun jiwaku ku Aku ini gairahku oh anak hamba dari Terima Apa? apa <laughs> Ayo <Sukai> nah, ya, dah mana ini diseram aja dah Kejak julai nabuy nabuy Afreed putar pre yang punya suara gema pre. Baik yang menyanyi ya boleh cewek pre. Sabar, mas sabar.